Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini kita akan mempelajari tentang kromatografi Kita awali dulu dari teori kromatografi Ya. Nah, sejarah dari kromatografi adalah Pertama kali diketemukan oleh Michael Sweet Seorang ahli botani dari Rusia ya, Yang ingin memisahkan pigmen berwarna yang ada pada daun-daunan jadi eh, peneliti ini ya Michael Suket ini mengekstrak daun kemudian menghasilkan warna hijau dan diteliti apakah eh, ekstrak tadi terdiri dari satu atau ada beberapa eh, pigmen warna. Nah, caranya dimasukkan ke dalam eh, suatu kolom kaca yang berisi kalsium karbonat dan dialirkan kemudian didorong dengan suatu pelarut, ya. nah hasilnya ternyata yang awalnya ekstrak tadi berwarna hijau itu terpisah menjadi beberapa warna ya. nah kemudian dari sini uh, Microsoft bisa menyimpulkan bahwa uh, suatu kolom yang berisi kalsium karbonat ini mampu memisahkan beberapa pigmen yang ada pada tanaman dan muncullah istilah kromatografi kroma artinya warna graf artinya tulisan ya karena pada awalnya kromatografi digunakan untuk memisahkan senyawa yang berwarna menghasilkan pita-pita yang berwarna nah kemudian dalam perkembangannya kromatografi tidak hanya digunakan untuk memisahkan senyawa yang berwarna saja namun berbagai jenis senyawa yang berbeda sifat fisik maupun kimia Nah, untuk pembahasan kromatografi sekarang ya pengerti, Namanya tetap kromatografi namun istilahnya sudah bukan pemisahan senyawa berwarna Namun kromatografi merupakan metode pemisahan beberapa komponen dalam suatu campuran yang homogen Berdasarkan perbedaan distribusi senyawa tadi pada Dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak Nah, proses pemisahan masing-masing senyawa tadi ya Masing-masing komponen ini Terjadi karena perbedaan Keterikatan komponen Atau interaksi Senyawa tersebut pada fasa diam Dan fasa gerak Nah, mengapa dia berbeda? Ya, karena memang ada perbedaan tadi Perbedaan sifat fisika dan kimia Misalnya, Koefisien distribusi, kelarutan, muatan, daya adsopsi, ukuran molekul, dan sebagainya ya. Nah pada kromatografi selalu ada dua fasa yaitu fasa diam dan fasa gerak Fasa diam ini merupakan bagian yang diam Jadi kalau kita memiliki suatu media, anggaplah dia kolom Maka fasa diam ini dia akan terletak di sepanjang area pemisahan dan sifatnya dia tidak bergerak karena dia sifatnya statis atau diam. Nafasa diam ini dapat berubah berupa zat padat maupun zat cair. Kemudian untuk fase gerak, ya fase gerak di sini kebalikannya. Jadi namanya fase gerak adalah suatu e, komponen atau suatu bagian, ya, pada kromatografi yang dia tugasnya itu bergerak di sepanjang area pemisahan. Di sepanjang kolom dari ujung sampai akhir, nah eh, yang bisa digunakan sebagai fasa gerak adalah zat yang cair dan gas karena mudah digerakkan. Nah, kemudian kita ke fungsinya ya. Tadi kita tahu ada fasa diam yang diam saja di sepanjang area pemisahan. Fase gerak yang dia terus bergerak, fungsinya apa? Fungsi dari fasa diam adalah... Menahan senyawa yang mau dipisahkan ya Yang melalui kolom tadi Untuk ya tertahan Melalui interaksi fisika maupun interaksi kimia Sedangkan tugasnya di lain uh, pihak ya fase gerak tugasnya adalah mendorong Senyawa tadi bersama dengan alirannya Jadi bisa kita bayangkan Dalam kromatografi tadi fase diam akan berusaha menahan Ya, jadi, gandoli begitu ya, sedangkan fase gerak dia akan mendorong. Nah, nanti akan terjadi e, perbedaan distribusi, akan terjadi perebutan antara senyawa tadi ya pada fase diam, dan fase diam yang akan cenderung menahan, dan fase geraknya akan mendorong. Nanti akan terjadi e, pergerakan ya, karena dua akibat aktivitas dari dua fase tadi. Nah, perbedaan. Pergerakan dari masing-masing senyawa ini yang menyebabkan senyawa tadi mampu terpisah. Ya. Nah, kita ke ilustrasi yang pertama. Ya. Jadi e, kita memiliki suatu media. Ya. Kolom, anggaplah dia suatu kolom. Ya. Nah, kemudian kita masukkan e, sampel yang berisi tiga senyawa, ada senyawa kuning, hijau dan biru. Tapi kita campur. Ya. Kita masukkan ke dalam ujung nol lah, ya, jadi ujung awalnya. Nah, di sepanjang kolom tuh terdapat fasa diam, nanti dia akan berusaha gitu untuk menahannya. Sedangkan fasa gerak dia akan mengalir ya, ini karena dari bawah ke atas bisa jadi ini contoh dari gaya kapiler ya. Nah, pada saat belum ada fasa gerak yang mendorong ya posisinya sama, anggaplah ini waktu masih 0 menit nah, kemudian ketika dialirkan fase gerak ya pada saat 5 menit ini sudah terjadi perbedaan pergerakan yang kuning itu lambat ya jadi lambat sedangkan yang biru sebaliknya dia paling cepat tapi ini baru bergerak sedikit nah sedangkan yang berwarna merah ini anggaplah dia fase geraknya ya jadi fase gerak itu mendorong ketika 5 menit fase gerak itu sudah mendekati separuh dari kolom yang kuning dia paling lambat gerakannya hanya sedikit sedangkan yang biru dia diantara antara ketiga dia sudah terlihat dia paling cepat kemudian tidak dialirkan lagi sampai 10 menit ini juga semakin terlihat perbedaan e, kecepatannya ya kemudian kalau dilanjutkan sampai menit ke 15 akan terlihat bahwa e, Pelarut atau fase gerak sudah mencapai ujung akhir dari kolom, sedangkan senyawa biru di belakangnya, senyawa hijau yang posisi berikutnya, dan yang paling lambat adalah senyawa yang berwarna kuning. Nah ini kenapa? Ketika senyawa ini menempuh jarak yang berbeda, ya di sini. Nah ininya, jadi ini penjelasannya tadi. Ya, biru ini paling cepat, tapi kuning dia paling lambat. Nah, ketika sudah e, tercapai waktu 15 menit ya, ketika fase geraknya sudah sampai di ujung akhir, proses pemisahan kita hentikan. Ya, jadi sudah tidak lagi didorong, kemudian kita bisa melihat bahwa jarak tempuh dari ketiga senyawa ini ternyata berbeda-beda, ya. Nah, ini mengapa dia berbeda? Tadi kita bisa mengukur e, jarak masing-masing senyawa. Nanti kita akan melihat parameter jarak tempuh tadi. Ada parameter dalam kromatografi yang bisa kita pelajari, yaitu menghitung nilai dari faktor tensi. Nilai faktor tensi ini merupakan perbandingan jarak tempuh suatu senyawa dibandingkan jarak tempuh pelarutnya atau fasa geraknya ya jadi kalau kita ada tiga senyawa senyawa A maka bisa RF dari senyawa A bisa dihitung dari jarak tempuh senyawa A dibandingkan dengan jarak tempuh pelarutnya ya atau fasa gerak demikian pula dengan senyawa-senyawa yang lain nah nilai RF ini mempunyai rentang antara 0 sampai dengan 1 Ya, jadi jika senyawa tadi sama sekali tidak bergerak, kan jaraknya nol. Atau misalnya yang berikutnya ada suatu senyawa yang dia akan bergerak dengan sangat eh, cepat, ya sesuai dengan pergerakan dari fase gerak. Kalau fase geraknya dia mencapai jarak 20 puluh maka senyawa tadi juga 20 puluh senti. Maka rfv-nya kalau kita itu akan sama dengan satu. Nah, itulah kenapa nilai RF itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, jika suatu senyawa mempunyai nilai RF yang kecil, ya, maka logikanya senyawa tadi akan terikat cukup kuat dengan fase diam. Ya, jadi tadi kalau misalnya ada suatu senyawa contohnya berwarna kuning, kenapa kok jaraknya dia pendek sehingga RF-nya dia kecil? Karena dia interaksinya kuat dengan fasa diam Kalau dia interaksinya kuat dengan fasa diam Maka meskipun didorong dengan kecepatan tertentu oleh fasa gerak Pergerakannya tadi menjadi lambat karena dia tertahan Nah sebaliknya kalau ada suatu senyawa yang RF-nya RF besar Artinya jaraknya dia cukup besar mendekati jarak dari Fasa gerak maka uh, interaksinya terhadap fase gerak itu dia kuat sebaliknya terhadap fase diam dia lemah ya jadi ketika didorong dia cepat sekali hanyut begitu ya nah sebagai ilustrasi biasanya saya contohkan kalau kita mempunyai pipa paralon ya ya kemudian kita isi dengan misalnya yang pertama bola plastik yang kedua Kemudian yang lebih berat misalnya uh, batu begitu ya Atau misalnya kayu yang kedua yang ketiga batu Nah kalau tadi ada bola plastik ada kayu ada batu dalam pipa paralon Kemudian kita dorong dengan air kran Maka yang paling cepat sampai adalah bola plastik Karena dia ringan Nah yang berikutnya mungkin kayu ya Karena kayu kan dia bisa melayang bisa juga dia terapung. Nah, yang paling lambat adalah batu. Mungkin kita dorong itu, batu itu hanya bergerak sedikit. Nah, ini adalah tadi ilustrasi kekuatan interaksi senyawa terhadap fasa diam dan fasa gerak, ya. Ini tadi cara menghitungnya tadi ya. Kalau tadi kita punya tiga senyawa, senyawa kuning, hijau, dan biru. Nah, kita bisa hitung misalnya ya Jarak tempuh dari fasa gerak adalah 10 cm. Jarak tempuh senyawa kuning 3,2, sedangkan jarak tempuh senyawa hijau 6,1, jarak tempuh senyawa biru 8,8. Maka bisa kita hitung RF senyawa kuning adalah 3,2 dibagi 10 sama dengan 0,32. Ya, demikian pula dengan senyawa hijau dan senyawa biru. Nah, tadi kita tahu kalau senyawa biru tadi itu yang memiliki jarak paling jauh, maka RF-nya itu paling besar, ya. Artinya apa? Senyawa yang kuning memiliki interaksi paling kuat dengan fase diam, sedangkan senyawa biru interaksinya paling lemah. Karena dia lemah, maka ketika didorong jaraknya itu menjadi cepat. Tadi Contoh paling mudah tadi ya antara batu kayu dengan bola plastik maka yang paling kuat interaksinya batu dengan ya dengan fase diam ya dianggapnya sedangkan yang paling lemah adalah bola plastik makanya dia jaraknya dia paling jauh nah itu ya nah kemudian ilustrasi yang kedua adalah e, kalau tadi kita menghitung jarak tempuh nah pemeriksaan atau ilustrasi yang kedua ini kita juga bisa menghitung waktu senyawa tadi sampai di ujung kolom jadi kan jaraknya dia sama misalnya jaraknya kita anggap 20 cm ya kemudian kita punya tiga senyawa senyawa tadi didorong oleh fase gerak ketika didorong ya terus-menerus pada waktu tertentu ya eh, Fasa gerak akan keluar Di ujung akhir kolom ya Misalnya kita catat waktunya ya, Kemudian kita tunggu lagi Lama-lama keluar senyawa biru Kita tunggu lagi ya Beberapa lama senyawa hijau keluar Sampai yang terakhir adalah Senyawa kuning tuh yang paling lama nah, Jadi kalau tadi ilustrasi yang pertama e, Waktunya sama Tapi jaraknya beda-beda Ilustrasi yang kedua ini Adalah jaraknya sama Namun wakt yang diperlukan oleh suatu senyawa untuk mencapainya ini yang berbeda. Nah, ini biasanya kalau tidak bisa kita amati ya, kolomnya yaitu maka kita menggunakan metode ini karena tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita bongkar senyawanya sampai berjalan di sampai berapa uh, ini jaraknya, maka kita bisa menghitung dari parameter waktu ya. Nah menghitung waktu yang diperlukan oleh suatu senyawa tadi ya kita nanti mengenal ada istilah waktu retensi ya jadi waktu retensi merupakan waktu yang diperlukan oleh suatu senyawa untuk melalui kolom dari inlet sampai dengan outlet ya. nah di sini ada campuran senyawa kuning hijau dan biru ya ya misalnya yang paling cepat adalah fase gerak 17 menit dia keluar yang dikenal sebagai T0 Jadi T0 itu bukan berarti waktu nol ya Tapi T0 merupakan waktu yang diperlukan oleh fase gerak Untuk keluar dari media Kemudian senyawa biru 26 menit sudah keluar Senyawa hijau 31 menit Senyawa kuning 38 menit Nah artinya senyawa biru tadi yang paling cepat Kenapa dia cepat keluar? Karena interaksi dengan fase diam yang paling lemah Ya, sebaliknya, interaksi dengan fasa geraknya dia kuat. Ya. Nah, nanti kita akan mengenal di sini ya, kromatogram adalah suatu hasil pemisahan. Kadang-kadang kita mendapatkan hasil kromatografi itu bisa dari senyawa yang tadi kita amati. Kita tampung dengan perbedaan warna, kalau dia berwarna, namun bisa juga kita mendapatkan data berupa gambar gambar tadi yang dikenal sebagai kromatogram ya tadi kita mengenal bahwa untuk membedakannya kita bisa membedakan berdasarkan waktu retensi nah jadi kalau kita mendapatkan suatu kromatogram kita bisa membedakan masing-masing senyawa itu berdasarkan berapa nilai dari waktu retensinya ya.